semua hewan bisa patungnya bajak Bye. <music> Dede takut gigit enggak sih? Gigit enggak sih? Apa itu? Ma, ada eh tadi Dar, Dar Makannya pisang tadi Dar Harusnya Dar Ma ada musang Iya Jahat kasih Daun kering nggak mau dia nggak mau yang kering-kering dia nggak mau yang kering-kering udah pony udah pony nggak tahu ya itu kan bisa dibaca ayo ayo jauh-jauh ayo kita muter lagi yuk kayak tikus ya? kayak tikus sih ya, mas ini apa ini dia ngantongin anaknya di perut dia tuh bisa jalan bukannya kayak gini yang gitu bukannya kayak gini ini satunya gak tahu ya Ih. tuh lagi emang makannya apa kampung rasanya tangannya panjang amat mm -hmm. mama ambil enak mau kasih makan go throw go throw buah apa ini buah apa itu gak bisa dimakan gak bisa dimakan ayo kita lihat jerapah yuk ayo. yuk wow ada jerapah ada itu yang jalan apa itu Eh wow. wow. ya, gak boleh dong Nih jerapannya nih, tuh lagi jalan santai. Jerak <laughs> jalan santai, tuh. Ya. Ya kelihatan enggak ya.